Gimana sih, kerja dong Halo guys, assalamualaikum semuanya. Di video kali ini, seperti biasa, saya akan membagikan preset alis yang terbaru lagi, guys. Ya, oke lah, tanpa berlama-lama, kita langsung menjadi simak satu persatu presetnya, ya. Let your hands, Oke, lanjut ke presiden yang kedua, ya. Sampai.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 oke lanjut ke preset yang kedua ya oke lanjut ke preset yang ke 6 guys Oke okay, lanjut ke presiden yang ke ya Oke okay, lanjut ke presiden yang ke delapan Aku akan bersantai meskipun itu akan membunuhku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya PSS? Oke lanjut ke presiden yang ke-9 ya. Uy, bapak dia orang tuh, aku Lepas tuh, aku bapak dia. Oke lanjut ke presiden yang ke-10. Oke okay, okay, lanjut ke okay, presiden ke 11 ya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 Okay, lanjut ke presiden yang ke-14 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-15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 Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-18 Oke lanjut ke presiden yang ke ke-19 ya lanjut ke presiden ke 20 guys. oke oh, kan lanjut ke presiden ke-21 please welcome. ke presiden kedua puluh oh, oke lanjut ke presenting ketiga dua Oke lanjut ke presiden ke-24 ya. Oke lanjut ke presiden ke-25. <Sul> Oke lanjut ke perisian yang ke-26, guys. Oke okay, jadi mungkin segitu aja risetnya. Semoga kalian suka dan kita berjumpa kembali di video selanjutnya. Bye.